Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu, kartu pekerjaan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2021.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 tidak diperkenankan tidak disarankan untuk melihat hidup orang lain, tidak disarankan untuk mengurusi hidup orang lain sehingga gagal fokus kepada diri sendiri, dan di sini digambarkan kesehatan seorang Aquarius akan mengalami penurunan di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius terlalu lelah melihat, mengurus, atau membantu kehidupan orang lain, dan di sini disarankan fokuslah kepada diri sendiri terlebih dahulu, kesehatan terlebih dahulu, barulah mulai membantu orang lain. Dan untuk support energinya adalah page of one. Secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan menurun di bulan Juli tahun 2021, yang dimana di dikarenakan karena seorang Aquarius terlalu fokus untuk mengurus hidup orang lain, menjaga kesehatan orang lain, memperhatikan orang lain yang dimana di sini lupa kepada diri sendiri sehingga kesehatannya menurun. Dan di sini seorang anak Aquarius. Akan selalu mendukung mendorong seorang Aquarius agar mendapatkan kesehatan yang lebih bagus di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah justice. justice. Secara umumnya justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat. Dan jika kartu justice kita dengan sudik yang pertama di sini mengembangkan sebab seorang Aquarius terlalu fokus mengurus orang lain yang dimana di sini menyebabkan kesehatannya menurun sehingga disini sini disarankan. Seorang Aquarius menjaga diri sendiri. Bagus kepada diri sendiri terlebih dahulu dan di sini seorang anak Aquarius akan selalu mendoakan Aquarius untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi. Dan untuk keuangan seorang Aquarius adalah trio pentacle ataupun 3 koin. Secara umumnya, throw pentacle itu diartikan kestabilan sudah terjadi ini hanya membuktikan kepada orang lain ataupun dengan cara membantu serta menyumbang dan di sini menggambarkan Kewangan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2021 berada di dalam kondisi stabil, kondisi berkecukupan, yang dimana di sini seorang Aquarius akan mencoba untuk membantu orang-orang di sekitar yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka dan di sini tidak tertutup kemungkinan kewangan seorang Aquarius akan lebih maju, lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2021 itu dikarenakan seorang Aquarius suka membantu yang dimana membuat pintu rezekinya akan terbuka dan untuk sumber energinya adalah. Page of Pentacle. Secara umumnya, page of Pentacle itu seorang anak, dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius akan mengalami kestabilan di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini seorang Aquarius ingin membuktikan kepada orang lain dengan cara membantu orang lain dengan suka berbagi kepada anak-anak, yang dimana di sini anak-anak tersebut disimbolkan dengan page of Pentacle yang merupakan sumber rezeki kepada seorang Aquarius dimana sini menjadi penyebab pintu rezeki seorang Aquarius akan terbuka di bulan Juli tahun 2021 nah, jika kartu jasa kita gabungkan dengan keuangan seorang Aquarius di disini menggambarkan penyebab keuangan seorang Aquarius akan meningkat lagi dan meningkat lagi di bulan Juli tahun 2021 adalah dengan suka berbagi kepada orang lain terutama kepada anak-anak yang dimana sini anak-anak tersebut akan mendoakan keuangan seorang Aquarius akan lebih bagus lagi dan lebih bagus lagi dan di sini tidak tertutup kemungkinan keuangan seorang akpolis akan jauh lebih meningkat dengan satu usaha yang ia miliki, dan di mana usaha tersebut akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya sendiri. Dan untuk kartu kredit pekerjaannya adalah Ace of One. Secara umumnya, Ace of One itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai ingin menata kembali dan di sini menggambarkan untuk kaya pekerjaan seorang Aquarius di bulan Juli tahun 2021 karirnya ada di dalam dua prediksi yang pertama di sini seorang Aquarius akan menaiki jabatan yang dimana di sini karirnya akan lebih bagus karirnya akan lebih bagus karirnya terus akan lebih bagus yang dimana di sini ia akan memulai karir yang baru dengan jabatan yang lebih tinggi dan di sini juga ada Prediksi yang kedua yang dimana di sini seorang Aquarius akan memulai satu usaha yang baru yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupannya lebih bagus lagi. Dan di sini usaha tersebut pekerjaan serta karat tersebut belum pernah ia lakoni sebelumnya yang dimana di sini usaha tersebut akan mampu ia jalani di bulan Juli tahun 2021 yang menyebabkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of one Secara umumnya, naik of One diterapikan seseorang yang usianya dibawah 3 di tahun, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri. Dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aquarius akan meningkat dengan dimana di sini mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang bernama Knight of One. Yang merupakan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang meningkat dari pekerjaan yang sebelumnya ataupun dalam kategori ini adalah menaiki jabatan ataupun menaiki level yang lebih tinggi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan memulai suatu usaha yang baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya yang akan berdampak positif kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri dan jika kita tergabungkan dengan pekerjaan seorang Aquarius disini menggambarkan efek dari seorang Aquarius mendapatkan tawaran pekerjaan yang baru yang lebih tinggi dan ngeblek pekerjaan yang baru, yang dimana di sini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada dirinya, menyebabkan keuangan karir kehidupan lebih bagus, dan di sini finansialnya akan meningkat, yang dimana kenaikan ini merupakan seseorang yang memberikan tawaran kepada kerjaan kepada seorang Aquarius, dan di sini selalu didukung oleh pasangan dan orang-orang terdekat. Aquarius sendiri, untuk hubungan asmaranya adalah six of cups ataupun enam piala. Secara umumnya, Six of Cups itu diartikan suka berbagi cerita, suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang dimana sini akan berdampak positif kepada kehidupan serta hubungan asmara. Dan di disini menggambarkan hubungan asmara seorang Aquarius akan lebih romantis, lebih bahagia lagi di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang Aquarius suka berbagi suka berbagi cerita kepada pasangan orang lain dan suka bertukar pikiran kepada pasangan yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang aquarius akan suka memberikan kejutan kepada pasangan dan disini seorang aquarius akan sering mendapatkan kejutan dari pasangan yang dimana disini akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya yang mendapatkan hubungan asmara yang lebih bahagia romantis lagi dan untuk kakusukut energinya adalah kenaik open tackle secara umumnya kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang dekat dengan aquarius sendiri dan di sini menggambarkan hubungan asmaranya akan lebih bagus, lebih harmonis, lebih bahagia lagi yang dimana di sini dikarenakan Seorang aquarius suka berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada pasangan. Seorang aquarius suka memberikan kejutan dan mendapatkan kejutan dari pasangan yang dimana pasangan tersebut disimpulkan dengan kenaik open tackle yang menjalin hubungan asmara yang lebih bahagia, romantis lagi di bulan Juli tahun 2021. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang aquarius di sini menggambarkan Efek yang ditimbulkan dikarenakan seorang Aquarius suka memberikan kejutan, suka mendapatkan kejutan, suka berbagi cerita, suka berbagi pengalaman kepada pasangan akan mengakibatkan hubungan asmaranya lebih bagus lagi. Yang dimana di sini kenaik-bernaik merupakan pasangan yang sama-sama mendukung kepada seorang Aquarius untuk mendapatkan hubungan yang lebih bahagia, romantis serta hubungan yang lebih bagus lagi. Dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Aquarius itu berada di angka 8